karena ada potensi harga minyak bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 130.40, sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bearish dan bertahan di bawah area 121.90, karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bearish ke sekitar area 116.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda,